Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Di pagi hari ini Kita mencoba Masakan Ala bapak-bapak di rumah ya Kalau lagi Gak ada kegiatan Kita hobi masak Yang pertama kita akan masak Dengan Terong hijau Ini guys terong hijaunya Dengan 6, 6 biji telur guys telur sama ikan asinnya nah, ikan asin dan bumbu-bumbunya kita lengkapkan ada cabainya tutup bawang tomat dan bumbu penyedap rasa ini guys oke -nya. dan kita tidak lupa menekan garam guys untuk rasanya inilah kita masak kalah sederhananya guys untuk menu hari ini di hari suasana libur ini kita akan mencoba menu yang sederhana nah, telur kita rebus dulu guys kita rebus biar ya sampai mendidih nah ini telurnya oke okay guys kita ikan asinnya kita cuci dulu guys setelah cuci bersih dulu guys nah ikan asinnya kita bersihin dan kita potong guys hasilnya kita potong Jadi kita potong dia guys kita potong kecil-kecil ya -kecil guys kita potong kecil-kecil kita cip -cip bersih tadi guys Ini dia guys, potong kecil-kecil. Nah, terongnya setelah kita cuci, ini guys, terongnya kita potong kecil cara miring-miring aja guys ya. di bapak-bapak jangan gan, jangan malu-malu untuk masak di rumah untuk bantu istrinya guys. kalau lagi ada kesenangan kita masak jeronya kita potong potong kecil. yang muluk-muluk apa adanya kita berusaha berbuat yang terbaik guys. Nah, ini setelah kita potong guys. Nah, setelah itu apa guys? Nah, bumbu bumbunya cabai kita blender guys. dulu cabainya. oke guys, cabainya kita petik kita masuk blender guys ya. Nah, cabai kita cuci kita masukkan. kita blender dia. kita petik salah satu lalu dicuci cuci dulu guys. kita, kita ini guys. Masukkan dia, jauh hai, tergantung banyaknya tergantung selera sahabat-sahabat semua ya guys. hai, nah, kita hai, dulu masukin blender guys misalnya goreng terang dulu guys jangan lupa live dan subscribe video masak yang sangat sederhana guys Dari, kita goreng ya. Ya. Ya. kita tunggu biar masak dulu guys sederhana, ala abang Adi. Jangan lupa like dan subscribe channel Andriadi di masakan ala abang Adi. Oke guys, siapkan dulu kita buat gulanya. masa jangan menggantikan yang baru kalau ada masak apa adanya yang kita bisa masak yang penting ada niat untuk kita masak apa aja bisa kita bikin yang penting kita ada niat untuk memasak yang sederhana gak perlu masakan yang mewah yang penting kita nikmati Oke ikuti kita langsung memasaknya guys Oke guys melakukan masak dulu Sekarang saut telurnya udah masak ya. Segero kuningnya mengilapkan. Ini dia. Kita goreng juga. Oke tiriskan sini guys. Guys selanjutnya kita ikan hasilnya kita goreng juga. Nah. Kita harung, ya. Nah, apa yang sederhana yang penting puas. Hai, hai, hai, masak nih hai, hai, hai, hai, masak hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, sama yang lain ibu, -Ibu atau pak mau dimasukkan di bawang di ini boleh juga tapi kalau saya suka saya jadinya setelah masak di sirih sirihnya kelihatan terlepas tempat tadi terong sama cacingnya guys Jadi, asik ya. Hasilnya guys. Nah. masakannya. Ya. Masa ya, Saya tapi nya dikasih aja. Ya. Utuh dia, guys. Ini guys hasilnya guys. ada ikan asinnya, ada telurnya guys. Mantap guys, kita makan masakan tadi enak sekali. dengan menu karena telurnya guys. Untuk kita makan. dua Enak sekali guys. Nah, nasinya. Pas asamnya. Terima kasih, balik,